terus masakan udang ya tam tam Oh, eh, oh, oh, oh, oh. Kalau mau perjalanan jauh loh sudah juga mau mual okay, oh, kayak kan dulu. loh. yang Kan yang apa? Pembelajaran yang daring sampai Desember. Untuk <laughs> pada guru-guru mempelajari. hijau so, guru ya. Apa yang digulih? Coba, Coba lihat, apa yang. Apa Saus tiram. apa bang Mama eh, luar biasa jos Ya, tuh alam selalu luar biasa hmm. sekarang nah tuh